Sini. Ada isinya. Kepada seluruh rakyat Indonesia saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop choose your fighter inspired. fight fight Halo guys, kembali lagi di channel canda one dengan saya sendiri. Kali ini baru pertama kali gua nge ekspresiin muka gua dan soalnya di tiap beberapa vlog itu uh, keluarnya di gua, kalau nggak uh, orang tua gua ada sih uh, dua video vlog gitu. Soalnya hari ini hari Paling bosen bagi gua guys Gue udah satu bulan di rumah mulu Wow That's amazing Bukan amazing Yang ada stress Banyak tugas ya Wajib sih guys Kita itu harus ngerjain tugas Ya wajar lah gue masih SMA Terus kalau nggak dikerjain ya nggak bakal dapet nilai ya. ya. Weh ngapain ya ini kamar gua. Ah, guys, kalau gua main PS. Nah. Mainnya tuh enggak di TV LED. <laughs> Gue mah retro soalnya. Mainnya di mana coba? Nih. Nih. TV tabung. <laughs> soalnya TV LED-nya masih rusak. Nah, itu boot gua, guys. Kalau gua kalau gua gabut main hoverboard segala macem <laughs> ini play button ini play button fake <laughs> ya bukan fake sih karya gua sih ini karya gua ya, mawan. ya semoga aja gua dapat play button makanya jangan lupa jangan lupa guys subscribe kakang jendela ini ada rumah lagi rumah tetangga di sana ternyata adik gua ada, lagi ini uh, malah main gadget uh. Ya ampun Diem di rumah gini nih Main chat sama Galau. Gawang <laughs> John katanya Si Mama katanya bikin Jus jambu Udah minum belum kamu John? Nah ini jus jambunya <laughs> Gue mau main Hoverboard Hoverboard Oke Hoverboard Ini berat loh guys Izinya Bukan main-main uh. Hah? Kamu ada sih, hah? Oh kamu kelar ini, kamu sak ini Jun, sini lihat nih. Nih, ada di sini. Drama banget, ey. Sini nggak ada sihnya. Tadi gua, tadi gua udah manggiling soalnya. Nih ini perbuatnya guys. Hmm yang kameramen ini adik gue nah, say Hai. Jun hi hey hey hmm karena nya badan lu harus tegang boleh gini yang ada jatuh yang ada jatuh gue udah pernah oh. makan jatuh tuh gara-gara nong gini <laughs> jalan raya tapi bukan jalan raya iya jalan biasa iya jalan biasa gitu hanya itu bukan rata jalannya uh, miring gini lah Maksudnya, gua uh, yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, Kena ada, oh, kena Nih Bisa gini yang Aduh Dan ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang Lagian juga salah itu Nen. Ya, ya, ya. Ya, ya. itu kurang tengah aja yang ada jatuh kamu, bisa kan iya yeah. cara lambat <laughs> gampang cara lambat aja gak bisa <laughs> dia mah gampangnya nyari pacar daripada <laughs> oh. <laughs> gua mau minum haus soalnya tadi lu sih main upper boat gak <laughs> lu haus kan? Enggak. lu haus Eh jangan, jangan, jangan. Ada, ada gitu ya. Nah, sekarang kita ke kebun yuk. Yuk kita ke kebun. Nah sekarang kita mau ke kebun. Di kebunnya ada apaan coba? Yuk. Kebun. Udah lama banget ya sih kita gak ke kebun. Paling dulu doang ya? Hmm. Waktu kecil sama nenek gue. Kayak ya. apa? Kayak apa? Yuk? Oh, aduh, <laughs> cukup kan? ya, kayak main main aja. Nah, ini jambunya, guys. Nah, ini jambunya, tapi belum, belum ini. Belum matang, ayamnya nggak ada lagi. Ayamnya kemana sih? Ada bapak-bapak, teman-teman. Hei, rumah ini tadinya rumah cuman. Udah... Udah apa aja? Udah ini ya? runtuh udah hancur gitu Ini rame loh lu, Di belakang sini Bentar lah Udah lama ini ke, ke kebun Sekalian emang Biar... Apa ya? Biar seger aja Lu bosen kan? Tuh kan? Tuh kan? Ketawa? Kabur Kabur Sampai di... Sini dulu videonya uh, Soalnya uh, Mau belajar juga gue ya Jangan lupa like uh, Comment and subscribe Karena subscribe itu gratis ya Nah gimana guys Terus sekarang gue berinteraksi <laughs> Wow Pokoknya wah banget nah Jangan lupa follow instagram gue uh, Candra Delismawan and Twitternya uh, si Lismawan Ah, bye!